pergi jangan lagi kau kasih semoga pilihanmu yang terbaik untukmu memang berat bagiku berpisah denganmu tapi harus Cinta kau bisa dipaksakan Mungkin kau bukan cinta sejati ku. Mungkin kau bukan melahat jiwaku Yang diturunkan Tuhan menjadi di ku Menjadi pendamping hidupku Mungkin kau bukan cinta sejati ku. Mungkin kau bukan pelaksa cintaku yang diturunkan Tuhan menjadi pendamping hidup. Memang berbalikku, tidak bisa tapi harus relakan. Tetap Mungkin kau bukan cinta sejati ku. Mungkin kau bukan berlahan jiwa ku Yang waktu kau tentu menjadi Mungkin kau bukan cinta sejati ku. Mungkin kau bukan Kau tak ku menjadi pendampingku, sudah kau tahu. Sudahlah jangan berseri, mungkin kamu apa kata bukan cinta sejati, mungkin kau bukan cinta sejati ku. Mungkin kau tak berharap, jiwa ku yang diturunkan tuhan menjadi pendamping pihik hidupku. Mungkin kau bukan ingin kau suci, jatuh Mungkin kau tak berharap, jiwa ku yang diturunkan tuhan ku,